Sekali enjoy bro. Oh, bro cinta Haris harus. Aku ketinggalan ini karena Allah. Astagfirullahalazim. <laughs> ini kaki siapa, Bro? Berlalu moh harus kubayar. Lainnya kurang ajar yang video. <laughs> Masa kaki ya dulu? Terus kaki ke atas. Dengat air mata. Oke. Okay. Pelangi pelangi ada yang kelabu merah yang putih merah yang kau hijau mana manamo aku mana kelabu ya hobi apa hobi hobi cuma hobi cuma kopi cuma hobi cuma kopi kopi kopi Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Tonton aja Masih bersama saya, Samudirapsal Masukuro Ahmad Seperti biasa, kali ini admin mememoration kembali uh, Lur Haris ya teman-teman Dari tahun ke tahun, kita selalu disuguhkan sama Hiburan-hiburan uh, lucu ya teman-teman Salah satunya di tahun 2023 ini Kita kedatangan si Lur Haris Yang sangat fenomenal dan lucu Dia Nampaknya hafal nada tapi tidak hafal lirik lagu ya teman-teman seperti di cuplikan video admin reaction yang sebelumnya itu ketika dia nyanyi lagunya Bang Firman berjudul kehilangan kali ini admin mau, mau reaction cuplikannya si Lur Haris ini tapi berbagai kompilasi ya teman-teman ini di video yang pertama dia ada sedikit wawancara dengan uh, Bang Pak Wong tapi lucu, lucu Mabro Haris cinta ini karena Allah Astaghfirullahaladzim <tis> ya ya juga sih. telur <tis> ya hobinya apa? ya hobinya apa? hobi cuma hobi cuma, cuma hobi cuma kopi nih <tis> cuma hobi <tis> cuma kopi hobi? Pak, ini, Pak, hobinya? Om, kopi oke minum kopi, okay. minum kopi Om, Om, Om, oke ini Om, pertama ini si Om, Om, Om, cinta menjadi apa cinta ini karena Allah Om, Om, Om, tapi, Bang Baim sebat nahan ya teman-teman Oke, okay, selamat Pakai bedak asa bro Tapi Musiknya enjoy bro Tarik bang Asik Oke okay. lagunya siapa ini bro? tapi suaranya bagus lo bro serius suaranya Lur harus bagus loh kalau di kita negerinya pakai headset oke okay. Merdu Oke, okay, mabrur Haris. Ini Gitu ya bro. Terlalu Lah ini kurang ajar ini yang video. Masak dia dulu. Naik ke atas. Dengan air mata. Oke. Dengan air mata. Anjay. Air mata. Ma Bro, luar biasa Oke, ini Kalanya yang video airnya, <laughs> <ku> Coba <laughs> <di kundur hari. laughs> Memang memang sayang, sayang sayang sayang. Kau diduri di buku hati. Oh, oh, oh, oh. Merdu lo Bro, suaranya Bro. Cuman liriknya agak cakadut layang berlayang Layang ke gagayu di dalam di hatiku oh oke mabrul lur haris uh, kalau kita cari sumber dari kanal youtube-nya si mabrul lur haris asli itu di situ di deskripsi itu tersantum Ma Prudur Haris itu enggak bisa begitu hafal lirik tapi dia hafal nada ya teman-teman kalau nggak salah sih begitu teman-teman bisa cek aja di kanal YouTube aslinya si Ma Lur Haris namanya Lur Haris Asli itu di deskripsi ada kenapa si Ma Lur Haris itu kalau bernyanyi itu liriknya acak adut nah di situ udah dikasih keterangan sama kanal YouTube-nya si Ma Lur Haris dan Suaranya Mabrolur Haris ini enak bro kalau kita dengerin dari telinga Tapi kalau kita ikut nyanyi Ketika dia nyanyi kita ikutan nyanyi nih Kita barengan. Kita malah jadi bingung karena Karena apa namanya Lirik yang dia nyanyikan itu aja kadut <tuh> Jadi berantakan <tuh> Si Mabrolur Haris <tuh> Tapi yang lucu ketika dia sesi wawancara dengan Bang Pak Imong ya teman-teman dia tanya cita citanya cinta, apa, dia menjawab, cinta ini karena Allah, ya iya cinta ini Allah Hobi apa? Hobinya sama Bro Lur Haris itu hobinya ngobi ya teman-teman Oke buat teman-teman yang hobi-ngobi, waduh sama nih sama sama, sama Bro Lur Haris <laughs> Oke, good luck, sukses selalu buat si Lur Haris, tetap menghibur di tahun 2023 ini ya teman-teman Semoga... Sukses selalu untuk mabrur Lur Aris. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.